doa katolik untuk orang sakit dalam nama bapa dan putera dan roh kudus amin tuhan yang maha baik putramu saat menerima dan mengampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan putramu juga mengajarkan kami untuk hidup lebih sabar karena hidup tidak hanya soal sukacita, melainkan banyak pula penderitaan. Dalam doa ini, kami mohon kepadamu ya Tuhan, untuk mengobati saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami berdoa, mohon berikan kepada mereka kekuatan, hiburan, dan kesadaran diri bahwa sakit yang mereka derita telah dibagikan dengan sakit putramu untuk keselamatan manusia dan penyembuhan mereka. Terakhir kami mohon agar engkau membantu kami, pihak yang mendoakan agar selalu diberi kepercayaan Kekuatan dan keyakinan bahwa engkau akan menyembuhkan saudara dan saudari kami. Semua doa ini kami satukan dalam tanganmu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu.